ada unggahan spesial dan kabar bahagia untuk kita semua persahabat ya Kita lihat di akun instagram Leslar 0501 Beri post kembali unggahan ketika live instagramnya Abang Eno nih para sahabat, ya Masya Allah ternyata Abang Eno ini nganter Pak Bos dan Bu Bos Untuk perawatan persahabat ya Ternyata di DLSD perawatan tadi Ditemani oleh kakak Rizky Bilar Masya Masya Allah Luar biasa persahabat ya, sekarang rajin banget untuk perawatan Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu bahagia dan selalu diberikan kesehatan untuk idola kesayangan kita Dan ada kalimat caption juga yang dituliskan persahabat ya oleh akun Leslar 0501 Eno nganter pak bos dan bu bos perawatan Dua-duanya sekarang rajin perawatan ya bun, katanya tuh masya Allah banget ya Tentunya sekarang... Dedek Lasti sudah ada suami Pastinya tampil cantik terus ya Untuk sang suami tercinta Dan berikutnya para sahabat ya Kita lihat juga ini lagi heboh banget ya Kakak Bila baru saja mengunggah sebuah postingan nih Foto yang tentunya diunggah oleh ayah kejora Ini cute banget gaya dari kakak Bila pas sahabat ya Sampai kakak Bila menuliskan sebuah kalimat Lestiani dan Lesti Anu, dua anak gadisnya bapak Endang, katanya, "Waduh, <laughs> ternyata Kakak Bilar sudah ganti gelar nih ya?" Lesti Anu katanya, "Tuh, persahabat, ya, Masya Allah, ini cute banget Membuat kita ketawa bahagia melihatnya. Mudah-mudahan selalu bahagia juga untuk idola kita ini." Dan foto tersebut juga, persahabat, ya, diunggah kembali nih oleh Anggun. Lesti Bilar, galeri underscore, ya, kita lihat di sini ada kalimat caption yang sangat cute juga. Terpantau, Bilarina telah ganti akte menjadi Lesti Anu Katanya steep wow <laughs> Memang luar biasa persahabat ya Doain semoga cinta Leslar oh, awet ya, Sampai waktu misalkan dan dipertemukan lagi di janahnya Allah Amin Yang kita lihat juga dalam postingan tersebut Banyak sekali komentar, banyak sekali tanggapan dari fans sejati Leslar Salah satunya dari akun Dwi Wahyuningsi92 Astaga Dragon tadi kupas lihat IG kak Bilar ketawa dong ada lesti Anu katanya tuh masya Allah langsung viral aja ya di medsos <guruh> memang luar biasa kakak Bilar dan dia lesti selalu bikin bahagia kita semua dan untuk selanjutnya kita lihat juga persahabat ya ada kabar terbaru yang diunggah oleh Bang Aril nih yang mana bang Aril sekarang sudah berada di Indosiar Bismillah di sini dulu kita Studio 5 Indosiar nih persahabat ya dan Studio 6 Masya Allah luar biasa mudah-mudahan lancar untuk hari ini Dedek Elasti tapping di tokopedia Pedia persahabat ya mudah-mudahan saja selalu lancar dan selalu diberikan kemudahan. Dan kita lihat nih, di unggahan Terbaru, Bang Aril juga memposting sebuah postingan foto terbaru nih di Indosiar. Masya Allah, ada kalimat kiasan yang dituliskan juga. Alhamdulillah, sampai juga di sini sudah terlalu lama tidak bersua dengan lorong ini. Semangat, lancar terus, doakan selalu yang terbaik untuk Dede Elasi dan Kakak Bilar. Dan tentunya, kita masih menunggu kejutan dan kabar baik serta cedokan vitamin manca dari Direk Laski dan Kakak Rizky Bilar. Untuk ke kabar berikutnya kita lihat. Di sini ada sebuah unggahan postingan, para sahabat ya. Ada yang bertanya nih kepada uh, tentunya salah satu manajer Persahabat ya. Di sini ada pertanyaan udah booking Lesti sejak kapan katanya tuh. Ada sebuah jawaban di sini. Ini adalah perjalanan saya ke Jakarta ketemu dengan manajernya yang sangat baik hati itu. Wow. Ternyata ini cerita singkat Persahabat ya ketika ketemu manajernya Dedek Lesti Kejora. Waktu tentunya perjalanan sang ibu ini Persahabat ya ke Kota Jakarta intinya jauh sebelum dedek mau menikah sebenarnya di bulan juli karena saya nggak tahu dedek akan menikah di bulan yang sama dengan saya akhirnya saya memutuskan mundur di bulan september sampai dedek lesti bisa segitunya ya soalnya ibu saya sedih banget kalau dedek sampai nggak bisa katanya tuh oh ternyata persahabat ya ini adalah jawaban dari sang pengantin tentunya memboking dedek lesti sudah sejak Lama persahabatnya sebelum Dedek Lesti tunangan, nih, Masya Allah, luar biasa banget ya. Memang, Dedek Lesti selalu the best. Selalu ditunggu orang-orang yang selalu menyayanginya. Mudah-mudahan saja persahabat jadi ya, Dedek Lesti, dan gak bilar. Banyak yang mendukung, mensupport, dan mendoakan yang terbaik. Tetap jadi fans sejati Leslar yang tentunya selalu mendoakan, yang selalu memberikan kebaikan, persahabat ya.